Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pada video kali ini kita akan bahas kunci jawaban halaman 2, 3, 4, 5, dan 6 pada tema 3 kelas 4 Peduli terhadap makhluk hidup. Baik, pertama kita akan bahas di halaman 2. Jawablah pertanyaan berikut. Soal nomor satu apa isi bacaan di atas baik kita akan jawab jawaban soal nomor satu adalah isi bacaan di atas adalah tentang pertumbuhan tanaman padi tanaman padi yang sangat penting bagi penduduk Indonesia soal nomor dua Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Jawabannya, karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi yang berasal dari padi, menghasilkan beras yang menjadi... Makanan pokok di Indonesia Soal nomor 3 Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Jawabannya Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi Soal nomor 4, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Jawabannya, pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari sampai 130 hari. Pertanyaan nomor lima, apa yang dimaksud dengan gabah? Jawabannya, gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Berikutnya, masih di halaman 2, tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut. Pertanyaanmu harus dapat menjawab rasa ingin tahumu. Baik. Kita akan membuat pertanyaan. Pertanyaan nomor satu, bagaimana cara menanam tanaman padi? Pertanyaan nomor dua, mengapa tanaman padi dijadikan? Makanan pokok di Indonesia Pertanyaan ketiga Di mana kita bisa menanam tanaman padi? Pertanyaan nomor empat apa yang harus dilakukan agar padi tetap subur? Pertanyaan nomor 4. Ya. Jadi, di sini hanya sampai empat pertanyaan. Berikutnya, kita akan jawab di halaman 3. Kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh? Isilah diagram berikut berdasarkan bacaan di atas. Baik, kita akan isi yang pertama gambar dulu. Pertama-tama, rendamlah biji. Padi dalam ember dengan air secukupnya. Gambar kedua. Dalam beberapa hari, padi mengeluarkan akar. Gambar ketiga. Biji padi yang ditanam akan tumbuh dewasa dan siap panen. Masih di halaman 3 kita akan menjawab pertanyaan. Berdasarkan diagrammu bagian mana yang paling penting mengapa apa dampaknya apabila bagian tersebut bermasalah Diskusikan pendapatmu dengan temanmu Bagian yang terpenting adalah bagian kedua yaitu biji akan tumbuh bakal akar dan tunas menonjol keluar lalu batangnya memanjang masa tumbuh padi sangat menentukan untuk perkembangan selanjutnya jika pada fase ini mengalami kegagalan, maka tanaman padi tidak bisa tumbuh. Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja Berkurang jumlahnya, oleh sebab itu petani harus menjaganya. Berikutnya, kita akan mengamati gambar di halaman 4. Di bawah gambar, kita diminta untuk tulis sedikitnya lima pertanyaan tentang gambar. Jadi, kita akan menuliskan lima pertanyaan tentang gambar yang ada di slide sebelumnya, baik pertanyaan yang pertama. Mengapa di daerah pegunungan banyak penduduk bekerja di perkebunan? Pertanyaan nomor dua: apa saja jenis pekerjaan yang ada? Di daerah pantai, pertanyaan ketiga: mengapa penduduk daerah pantai banyak menjadi nelayan? Pertanyaan keempat: apa saja? Pekerjaan yang banyak dilakukan penduduk di daerah pegunungan. Pertanyaan kelima, mengapa di dataran rendah banyak terdapat lahan persawahan? Berikutnya, kita akan jawab di halaman 5. Diskusikan pertanyaan dan hasil pengamatan dengan temanmu. Tulis perbedaan yang kamu temukan dari kegiatan tempat tersebut. Satu di pegunungan tanahnya subur dan ketersediaan air melimpah sehingga orang yang tinggal di pegunungan memanfaatkan air dan tanah yang subur untuk berkebun yang kedua jenis pekerjaan di daerah pantai yaitu nelayan pertambakan, pertanian, garam, dan perdagangan. Berikutnya, soal nomor tiga. Ya maaf, berikutnya kita akan bahas yang ketiga. Karena di daerah pantai banyak tersedia ikan, berikutnya yang keempat pekerjaan yang banyak dikerjakan di daerah. Pegunungan adalah perkebunan. Yang kelima, karena iklim di daerah dataran rendah sangat mendukung untuk pertanian. Berikutnya di halaman 6 mari kita jawab bersama-sama. Pantai, lokasi daerah yang langsung berbatasan dengan laut. Ciri-ciri berbatasan langsung dengan Laut, Sumber daya alam, ikan, rumput laut, kerang Berikutnya, dataran tinggi Daerah yang memiliki ketinggian di atas 500 meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri ketinggian di atas 500 meter di atas permukaan laut. sayuran, dan buah-buahan. Daerah yang memiliki ketinggian di bawah 200 meter di atas permukaan laut. Ketinggian di bawah 200 meter, di atas permukaan laut. Padi, tembakau, sayuran, kacang-kacangan, dan kedelai. Berikutnya. Manfaat tempat wisata, pertambakan perkebunan tempat wisata, lahan pertanian, dan pemukiman, mata pencaharian penduduk. Sebagai nelayan, pemandu wisata, dan pedagang. Pekebun, pemandu wisata, petani, berikutnya. Ayo renungkan. Sebutkan hal penting yang kamu pelajari. Sikap apa yang dapat kamu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan jawabanmu. Hal penting yang aku pelajari yaitu mengenai padi dan karakteristik pantai, dataran tinggi dan dataran rendah. Sikap yang dapat aku aplikasikan Menjaga kelestarian alam dan bertanggung jawab atas alam. Berikutnya, kegiatan bersama orang tua. Diskusikanlah dengan orang tuamu bagaimana caranya agar tumbuhan di sekitarmu dapat dinikmati terus keberadaannya, cara agar tumbuhan. Di sekitar kamu dapat dinikmati terus keberadaan adalah sebagai berikut 1. Memberikan atau menyirami dengan air secukupnya Yang kedua, memberikan atau menaburkan pupuk alami bagi tumbuhan. Yang ketiga, memusnahkan gulma. Atau tumbuhan jelek. Yang keempat, menghilangkan hama tumbuhan yang makan tumbuhan. Itulah yang kita bahas pada video kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.